dalam listrik bosku. Hari nah, ini kita akan perkenalkan unit terbaru dari pipiplay bosku. Ini new law bosku. Generasi ketiga dari law summer keempat bosku, generasi keempat bosku. Nah di sini sendiri bosku ya, kita akan jelaskan untuk spesifikasi unit motor ini. Ini dimulai dari untuk speedunya dia sudah pakai speedo led bosku. Sudah pakai led, Bosku. LED, Bosku. Sudah pakai LCD. Terus untuk bannya sendiri untuk ban. Dia ukuran ringnya 10, Bosku. Ring 10, Bosku ya. Terus ya, juga sudah joknya juga di luas, Bosku, untuk joknya. sudah dilengkapi MCB bosku. Jadi ketika ada konsleting arus pendek dia pengamannya di sini. Terus untuk produk ini sendiri keluaran dari unitnya bosku ya. Motor listrik sudah bisa diurus untuk surat-suratnya bosku. Surat-surat bisa diurus untuk STNK dan BPKB-nya. Nah, untuk spesifikasi unit ini sendiri bosku dia sudah menggunakan Motor power 60 volt 800 watt Untuk baterainya dia masih pakai SLA bosku 60 volt 20 ampere Untuk beban maksimal yang bisa dia muat Itu antara sekitar 170 kilo Untuk jarak tempuhnya sendiri dia dari kondisi baterai penuh Dia bisa sampai kurang lebih 60 kilometer bosku Kalau untuk kecepatan maksimal 55 km per jam Buka bosku ya, untuk mengetahui motor power biar bos-bosku semua ini nggak pernah dibohongi sama sales-sales. Sales-sales marketing-marketingnya motor listrik. Kita lihatnya di sini bosku. Ceknya di sini bosku. Ini bosku, ini nggak bisa dibohongi bosku. 60 volt 800 watt. Ini realnya bosku. Kita lihat bosku ya, fitur yang ada di motor ini bosku Ada lampu Ini lampu jauh, lampu dekat Rating bosku, kanan kiri, kanan Sudah ada fitur mundur Bell Nah yang paling bagus dari unit ini, Bosku, dia sudah pakai pengaman, Bosku. Sudah ada safety-nya, Bosku. Jadi ketika posisi begini, di gas dia nggak mau jalan, Bosku. Enggak jalan. Jadi on-off-nya, Bosku. Starter. Nah, kalau gini dia sudah bisa jalan, Bosku. Nah, motor ini sendiri, Bosku, ya. Untuk motor powernya dia masih menggunakan BLDC hub, Bosku ya. BLDC hub itu yang seperti ini, Bosku. Ya, enggak pakai gardan, tanpa perawatan, Bosku. Ini yang langsung ke roda belakang, ini namanya BLDC hub, Bosku. Jadi untuk banjir dia ketinggian maksimal hanya 30 cm, ada batasnya, Bosku. Nah, untuk motor ini sendiri, Bosku, remnya masih tromol depan belakang. Kita lihat, Bosku. Untuk pertanyaan, posisi baterai. Posisi baterai itu ada di bawah Cok Di bawah sini dia bosku Di bawah sini Posisi baterainya Jadi ketika hujan, aman Bosku mau pakai, mau apa yang penting pakai jas hujan bosku ya, biar nggak sakit Untuk fitur lainnya, dia menggunakan remote keyless bosku Remote keyless kita jawab bosku ya untuk menyalakan menghidupkan udah bisa jalan bosku ini kontrol sepedinya bosku bisa kita atur jadi nggak perlu kayak motor kita harus satu dulu kedua ketiga langsung tiga pun kita bisa jalan nggak masalah bosku untuk mematikannya ini bosku untuk keamanan bosku kita tinggal kunci aja di sini bosku jadi ketika ada yang mau jalan mau pakai bosku ya kita lihat ini bosku roda kita putar bosku, dia bunyi bosku. kalau dipaksa jalan dia nggak mau jalan bosku sudah nggak mau jalan ini bosku bagusnya lagi bosku ketika bosku yang suka lupa parkir naruh unitnya di mana kita bisa mengetahui dari ini bosku tinggal tekan kita tahu posisi unit kita bosku tahu posisi motor kita ulang summer bosku ya. sudah bosku cukup sekian review dari video new Cloud summer ini bosku jika bosku ada pertanyaan sekitar perawatan ataupun apakah boleh unit motor listrik dipakai hujan-hujan di atau pertanyaan yang lain atau mungkin bosku ingin kita review unit yang lain bosku bisa intinya subscribe dulu baru bosku tanyakan di kolom komentar pasti kita akan review bosku terima kasih salam listrik bosku